Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi uh, Menjelang siang kawan-kawan semua Pada hari ini Pagi hari ini saya sedang berada Di pantai uh, Tanjung Marangbulo Pulau Seliu di sini kita bersama uh, Teman-teman Bapak-bapak uh, Dari Dari mana nih untuk pemasangan uh, Tiang radio Ini uh, seperti bapak, -bapak atau kawan-kawan ketahui Tiangnya sudah terpasang Dan sekarang lagi ngeset uh, Yang namanya kabel untuk menghubungkan uh, Pulau Sliu Dan memperkenalkan Pulau Sliu ke seluruh dunia Kalian bisa lihat sendiri uh, Ini organisasi Organisasi amatir radio Indonesia Terkhususnya di pantai Tanjung Marangbulo, Pulau Sliu. Oke okay, kawan-kawan seperti kawan-kawan ketahui uh, Pada siang hari ini Ini lagi pemasangan uh, Antena. Pan ya? Antena Antena, Antena. Jadi, Antena. Kita uh, dari Orari Organisasi amatir Radio Indonesia dan memperkenalkan Pulau Seliu Pulau ke Seliu. seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, seluruh dunia melalui alat komunikasi kita ini semua anggota dari organisasi amati radio Indonesia terima kasih ya kami mencintai di sini oke sama-sama jadi uh, ini bu mau ya, tanya sedikit ini kan ada dua tiang nih Yang ya. satunya sebelah di ya. satu Yang di belakang di satu Iya, jadi beda-beda antena Oh beda-beda ya. antena ya Jadi beda -beda bandnya beda gitu hmm. Kalau ini yang coba lihat nih Ini untuk uh, 21 atau 15 meter nah. Oh ini? ya? Iya yeah. nah, Ini untuk semua band Dengan antena ini kita bisa ke dunia. Uh, antena sekecil gini bisa yeah, berkomunikasi, Ini antena siapa ya? Iya. Ah, Oke, siap, Bu. Ini Kalau oh, ini antena untuk satelit kita oh, ya, yeah, dengan segini aja ke uh, Iya, yeah, kelihatan. kita bisa berkomunikasi melalui uh, terlalu satelit, jadi nanti ada jam yang tertentu nanti satelit akan lewat pak akan lewat sini nah, karena yeah, yeah, kita yeah. ini, uh, karena kita sudah punya izin khusus jadi nanti kita sudah berikan waktu pak jam berapa akan uh, kita akan mulai gitu, satelit ke ini, dapat pin uh, dari uh, dari uh, apa, nama um, ya, amat angsat pada satelit? ya, oh. mudah-mudahan, e, uh, setelah setotangnya hmm. uh, Nah, ya, kemudahan propagasi bagus pak Iya. Terus banyak juga Chaser, uh, Chaser tuh yang akan check in Gitu ya, yang akan ya. <laughs> Mudah-mudahan Nanti, nanti tersingkat sendiri ya, Pak day ya, Nanti, kalau sudah uh, Mau terpasang radionya Nanti, nanti tersingkat ya Oke, nanti kita lihat sama-sama Jadi kawan-kawan uh, mm -hmm. Jangan skip video ini Tonton sampai mm -hmm. habis Pokoknya sampai terpasang sebentar kita liat ya. uh, juga uh, kita istilahnya mengetes eh. dari sini saya ingin beramal JG5 dari Bogor khusus datang kesini wih khusus dari Bogor iya ya, dari Bogor tuh khusus nih untuk mengenalkan istilahnya uh, Pulau View nah, ini ya. pantai Tenggara. apa tadi namanya ini pantai Tanjung Marangbulo Tanjung Iya. sangat pantainya keren keren. iya indah Pak Bu, ya. i, mau tanya ini. Ya. Ini lagi pemasangan apa, Bu? Itu radionya sudah dipasang, radio high frequency sudah dipasang. Tapi ya. ini kita akan komunikasi lewat uh, mode digital. Oh, mode digital, uh, mode digital ya? Digital tentunya uh, FT8, uh, Foxte Tango 8 FT8 itu. Begitu cuman klik-klik-klik aja, bang, Nanti kita uh, komunikasi uh, langsung kita, bisa terhubung ya gitu ya. Terhubung. ya. Yeah, terhubung ya. Terhubung, uh, in, uh, interface itunya ya. Eh, ada internet juga Pak ya? Ya. Kalau itu video ini nanti kita langsung, kita langsung melalui voice ya. Kita lewat suara. Oh, lewat suara ya. Iya. Oke ya. Nah, itu enggak ada kenang-kenangannya kita pakai bedak. Pak dulu ya. Dan Oke, okay, kawan-kawan bisa lihat sendiri, ini lagi nge-set uh, siaran ya. Jadi, ini bisa terhubung ke negara seluruh Indonesia, kawan-kawan semua. Kayak mengatur frekuensi Sepertinya Mana kan? auto nih mungkin nanti nggak kita lihat apa aja ya? ya. lihat oh, ini, bila, ini 40. 40, ya. ya 40 ya? iya ya? kan? tapi ini nggak oke Kawan-kawan okay, semua, itu, itu kawan-kawan bisa dasar ini. Nah, jadi kita siang hari ini sudah terhubung ke negara Jepang katanya. 4 kilo kilo hotel kilo hotel hotel hotel hotel A Yankee Echo 4, India Juliet. Yankee Echo 4, India Juliet. Can I get Yankee Echo Two coming in? Yankee Echo Two. Yankee Echo 4, India Juliet. Yankee Echo 4, Italy Japan. Yankee Echo two, India Japan. Your five okay? Okay. Yankee Echo 4, one two three four, India Juliet. 598. Yankee yeah, call 3, here, yeah, Japan, the right? That's it. Number 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Number 4. Italy, Syria. 5, 9, 2, 8. OK, okay. call 4. Italy, Japan. You're 5925. OK? okay Thank you. 28. America, 70. Japan, America. It's not bad. Yeah. You're Thank you, dari baju denim juga ya iya thank siapan untuk uh, aktifasi uh, Island on the air sebuku eh sebuku uh, Selio Island sebuku <laughs> Selio Selio Island ini um.